Anak muda, aku akan membunuhmu. Di depan Raja Polibahah yang berbuat konajar. Selanjutnya, kubawa bawa putri cipta rasa ke nusa kambangan. <yah>. <tis -tis> cik, cik, cik, cik. Cik.